Berani sedekah di saat kamu kirim Sampai yang Pengen anji sedekah Nunggu kalau kaya Kayamu kapan Kamu lagir dalam keadaan pikir Sampai sekarang Isi koma banget fikir kamu Kemudian kamu pengen dirumawan Nunggu nanti kalau kaya Yang gak akan dirumawan kau Dermawan ya di saat kamu pikir saya ini tuh punya apa-apa, ini berani sujuka gue gitu. berani lo kemarin dari ada tiga perkara yang menjadikan iman seseorang itu benar-benar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan benar nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu, jujur itu harus sederhana Kalau untuk memuliakan kamu, kenyakan semulia-mulianya Tapi kalau untuk kamu sendiri itu hmm? yang sederhana Yang sederhana mungkin Jangan apa itu benar-benar -ben. Selesaian ini satu hari, ini, makan satu hari Kan? dari tadi malam, ya. baru ini tadi saya makan Itu pun saya kalau makan itu, saya lebih senang makan dulu Apa itu? Ini lho, berkat Gak seperti kamu, tapi yang berdekat Makan hijau juga berdekat Berkat itu dijuain orang banyak itu berkat itu tujuannya orang banyak makanya orang dulu itu berduka berduka karena kalau eh. berkat itu juga kalau anak, anak anaknya sekarang berkat berduka berduka nanti kalau ada berkat itu makan minum tapi kalau makanan hasil masak kami Tapi kalau dekat sangat Karena itu ada ya Orang berdua Ber Mungkin, bandingan-bandingan satu hari ada yang dapat satu ribu, yang lima Saya ini, satu hari ini. Jangankan lima itu ada Pengeluaran untuk ribadi saya Pribadi saya nggak ada, sekian nggak ada. Kalian untuk apa? Ah. Baju semuanya dikirimin Allah semua, nggak ada. Baju saya biasa beli saya sendiri, nggak ada. Ini ya, jadi mana kemarin dari Lampung, kan? Bisa, hmm? saya beli kursi, ya, punya kursi-kursi seperti ini. Ya, ini harganya main mahal gitu ya. Lima juta satunya. Itu mati memuliakan, memuliakan orang yang antusias sama saya. Jadi kalau disuruh tinggi biar pantas, di sini pantas ya. Sama-sama beme, kalau tidur pakai AC saya itu enggak pernah tidur pakai AC. Saya nggak tidur, enggak tidur lah enggak pakai AC. Jadi saya itu nggak berani sekali sama ke keamanan, nggak berani hidup di AC. Karena hidup ini kalau bisa itu sedikit -se -se -se mungkin pengeluarannya Saya itu kalau keluar, kalau lapar teman -teman, Itu paling jatian saya itu terdinasi kucing Habisnya katanya 7000, kadang 5000 ribu. Nah, itu kan hmm, Jangan terbiasaan Ini hmm. yang pertama, hidup itu sederhana dan kalau untuk orang lain silahkan mewah tidak apa-apa. kalau Allah tentunya nikah, tuan-tuan atau teman-teman Untuk orang lain. Untuk saya. Itu. Kemarin itu ada pengajian itu dulu. Justru saya enggak makan sama sekali. Itu masa apa, ngomong waktu saya makan sama sekali. Masakan apa? Nomor satu. Nomor dua. Seperlah salam. Setiap sama orang itu nomor hai, nomor hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Baik kamu, kamu kenal hai, hai, hai, hai, kecuali kalau bad-bad, cuy doko bangkan ya, nanti kamu sampai suatu jangan di Zapa seramanya itu enggak, ucap ya, jadi setiap kamu ketemu siapa lebih-lebih ketemu sama munso munso ikuti Zapa pengguna, penggerjik, itu ikuti Zapa atau malah gue peta hati, biasa nyolai Yang senang gitu Jadi, sebar salam kepada siapapun Dan yang nomor tiga adalah al-ikfah minat ikutan Berani sedekah di saat kamu kiri entah, entah. Hah? Sampai yang Pengen andi sedekah Nunggu kalau kaya Kayamu kapan? Kamu lagi dalam keadaan pekir Sampai sekarang ngisi banget pekir kamu Kemudian kamu pengen Dirmawan nunggu nanti kalau kaya Yang gak akan dirmawan kau dia mau ya di saat kamu berpikir saya itu enggak punya apa-apa gitu. Gua ini sejuk juga gue ben bulean lo. Kemarin itu pengajian nih. 125 juta di saat saya kirim tanpa kampan juga apa-apa. Orang lain kan enggak paham saya ya. Enggak paham saya itu istri saya ada orang datang itu tahu hutang tiga menit cinta apa kata saya nanti yang tak ambilkan di ATM itu mobilku kita gede mobil saya saya gede kan kemudian tau itu selesai itu maafkan nunggu nanti kalau kaya gajah jadi kau ini ada tanda-tanda keimanan seseorang makanya sahabat-sahabat itu dikomentarkan oleh Allah ya ya wa yusiruna ala'an fusi'in walaukanu hososok alu'lazalah jadi sahabat-sahabat dulu itu mengalah semua mengalah, mengalah, memberikan yang terbaik kepada orang lain walaupun mereka dalam keadaan terseok syok dalam keadaan fakir, dalam keadaan nggak bisa makan pernah Rasulullah kelaparan sudah berhari-hari tidak makan itu ada seorang sahabat yang eh, masuk sama Rasul ya Rasulullah saya minta makan ya Rasul lalu Rasulullah pun membawa sahabat ini ke istrinya apa kata istri maaf ya Rasulullah tujuh hari jawabku belum pernah tersentuh pada api artinya nah, tujuh hari tidak tidak makan ini gitu. dalam keadaan kelaparan Bapak istrinya lagi, istrinya lagi nyampe, lunas Istrinya semuanya ngomongnya seperti itu semua Kucu ini semua Setelah itu apakah Rasulullah terus menyerah? Enggak, Rasulullah pun membawa sahabat ini dibawa ke masjid. Lalu Rasulullah memberi pengumuman pada para sahabat, sahabat, sahabat para sahabat siapa yang berani Memberi makan sama si Bulan, kapan jana Padahal Rasulullah sendiri juga kelaparan. Enggak oh, ya sampai sampingan, ya. bukan mampu jiwi Belum merasa yang kalau bila semoga saja kita ini bisa menjalani tiga beragam, yeah. jumlah dalam keadaan yeah. seperti saya sediakan nanti sudah mencoba sini sini Bukul habis Bukul habis Bukul habis Bukul habis Bukul Nomor dua Seber salam Saya cuma uh, Nomor tiga Bukul uh, oh, Apa itu Sehari sedekat Itu dipaksa Di saat Kamu Jangan menunggu kaya Kalau kamu menunggu kaya Sampai kapan Engkau Tidak akan Bisa Sehari sedekat hmm, hmm, Tapi Memulai saat saat ini mulai kita fikir ayo kita baca untuk dalam jurnal anamia, amdal anamia dalam semua bagian sediakan untuk beresediakan ammah berbenaah di dalam dunia sana, wafil akhirat yang sana wakin agam berbangun alhamdulillah beliau bina berkala.